Yelis Lalai, saya mewakili Elip atlas dan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan apa sih yang biasa dialami kita sebagai owner rumah, sebagai orang awam untuk kamar mandi. Pernah notice enggak? Itu kok berber berbercak sih kacanya, cerminnya kok berbercak sih? nah itu adalah masalah utama yang sering kita alami selaku owner rumah nah bercak air itu sendiri timbul karena air air di medan itu biasanya pasti mengandung kaporit dengan kadar-kadar tertentu nah Kenapa bercak itu terjadi jika air tersebut lengket di kaca, di cermin dan tidak segera dibersihkan maka lama-kelamaan air itu akan menimbulkan bercak-bercak-bercak putih Jadi kenapa sih harus diperhatikan kalau misalnya bercak tersebut tidak dibersihkan maka bercak tersebut akan meninggalkan bekas dan sulit untuk dibersihkan Nah kamu mau tahu nggak produk apa yang memang bagus untuk menghindari bercak-bercak yang ada di kaca yang ada di cermin oke okay. ini dia. nah ini namanya cairan invisible seal atau biasa disebut auto cleaning cermin ataupun kaca nah oh. cara kulainnya sederhana banget, tinggal disemprot aja ke kacanya atau bisa juga disemprot ke sponsnya. yuk langsung aja kita apply cairan ini ke shower box di belakang saya nah ini adalah shower box ataupun kaca shower yang sama sekali belum di apply cairan apapun jadi kita akan coba dulu bagaimana sih uh, keadaan kaca sebelum di apply sama invisible seal ini kita tuang ke air nah air tersebut itu menempel di atas permukaan kaca ya bisa dilihat oke okay. nah bagaimana sih keadaan kaca kalau misalnya sudah di apply sama invisible shield yuk kita coba yuk jadi apply nya itu sangat mudah sangat gampang sekali tinggal disemprot saja ke atas permukaan kaca nah kita lihat kita semprot oke, okay. dan kita apply kita apply, pastikan semua permukaan kaca sudah tertutup oleh cairan invisible shieldnya oke okay. nah, kita buktikan ya cara sederhana untuk menghindari bercak-bercak yang ada di kamar mandi kamu yang ada di shower box, partisi, pintu kamar mandi, dan segala macam gunakan cairan ini auto cleaning, invisible field nah, nah kak, mana sih dapatnya? dapatnya mudah sekali anda bisa langsung datang ke graha elite di jalan masjid nomor 55 atau kamu bisa menghubungi hotline di bawah ini atau Dimana sih caranya lebih gampang ya Marketplace, Shopee atau Kepedia juga tersedia loh Jadi segera check out ini Jadi tunggu lagi Segera ya dibeli Sampai jumpa